Halo semua sahabat petani, jumpa lagi di channel saya, Pasma Air Crew Bertani, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Bantu like, share, dan subscribe channel ini, supaya channel ini terus berkembang, dan saya pun makin semangat mengupload atau membuat konten-konten seputar bertani. Baiklah sahabat petani, di kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan tanaman kakao saya yang berusia 6 tahun dan untuk produk produktivitas buahnya masih sangat bagus sekali. Bisa kalian lihat di video saya yang ini. Di pertemuan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman dan beberapa hal yang harus kita perhatikan jika ingin menanam tanaman kekau, seperti saya. Yang pertama itu, pemilihan bibit. Pemilihan bibit diusahakan mengambil langsung dari pohonnya, diutamakan ya dan pilihlah buah kakao yang tumbuh pada batang tanaman kakao bukan dari dahan atau cabang tanaman kakao dan untuk buah kakao yang ingin dipilih pilihlah buah kakao yang berkulit tipis isinya besar atau bijinya dan bentuk buahnya yang ideal Untuk kedua, jarak tanaman kakao. Jarak tanaman kakao yang bagus, saya merekomendasikan itu sekitar 4 meter. Oke, sahabat pas air krober demikian dulu. Video dari saya, dan di pertemuan kita yang selanjutnya, saya akan membahas lebih detail mengenai seputar tanaman kakao.